Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun anda berada kembali di DivaTV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya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 makin gak sabar menyaksikan acara ketawa itu berkah di trans tv persahabat ya karena ini perdana rizky bilar akan menjadi bintang tamu dan ini bintang tamu yang paling ditunggu persahabat ya ini menghebohkan semua orang karena perdana sekali rizky bilar ini akan tampil menjadi bintang tamu di acara ketawa itu berkah di trans tv kali ini persahabat ya pun ini menginfokan perdana kalau Rizky Bilar akan hadir malam hari ini, karena bakal ada sesuatu kejutan yang akan disuguhkan persahabat. Apalagi Arafifun bilang, Papa Bilar enaknya diapain? Wow, sepertinya bakal ada sesuatu ya, persahabatnya malam hari ini dicatat jamnya biar gak terlewatkan, biar gak ketinggalan. Mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini akan ramai di TransTV Spesial Kejutan Bahagia Bintang Tamu Rizky Bilar yang akan menghadiri acara Ketawa Itu Berkah Hanya di TransTV Kali juga bersahabat ya Ketawa Itu Berkah TransTV menginfokan Mau apa ya kita hari ini barang kakak Rizky Bilar, gak sabarkan kan? Tungguin kita ya hari ini jam 18.30 waktu Indonesia Barat di TransTV. Wow, komentar pun banyak sekali para sahabat ya. Diberikan dari Leslon Lovers, yakni dari akun Dewi Cordias, disitu mengatakan... Kalau ada game, jangan pakai jatuh-jatuh ya, Min. Bang Bilar lagi cedera tulang ekor. Karena pernah jatuh di acara TV, dia lagi recovery, itu persahabat ya. Ini himbauan dari level Lovers ya, yang sangat tentunya prihatin sekali bila-mana Papa Bilar main game di suatu acara. Doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan Papa Bilar selalu sehat dan selalu diberikan perlindungan. Kemudian terpesaiba disimbang juga di IGS ketawa itu berkah. Makin gak sabar juga persahabat ya. Sudah dipastikan bintang tamunya Rizky Bilar dan Hasan juga ada Ruben Onsu yang akan tentunya mengisi acara tersebut juga persahabat ya dan Salvo juga kalimat yang diposting. Bagaimana tanggapan Lesti Gejora kalau besok Rizky Bilar bakalan ketawa bareng kita? Tuh, bersahabat ya. Ini info semalam, sepertinya Bunda Lesti Gejora tidak akan hadir di acara tersebut karena di kalimat pertanyaan saja bersahabat ya. Bagaimana tanggapan Lesti kalau besok Rizky Bilar bakalan ketawa bareng kita? Tuh, bersahabat ya. Mudah-mudahan ya. Kita mendapatkan kejutan spesial yang tentunya akan disuguhkan lewat penampilan Rizky Billar menjadi bintang tamu di acara Ketawa Itu Berkat TV dan mudah-mudahan kejutan itu satu paket bersama Bunda Lesti. Kita berharap banget ya. Dan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kemudian persahabatnya disimak juga saat dipostingannya Om Izhar tadi pagi ini mengunggah sebuah fursingan foto bareng Lesti dan Bilar ini sontak persahabatnya warga Konoha tiba-tiba ingat bahas pistol wow ini sih cute banget ya Masya Allah ingatan warga Konoha memang luar biasa selalu bangga menjadi bagian Leslie Lovers karena warga Konoha benar-benar mensupport dengan tulus kepada Lesti dan Bilar serta keluarga besar momen ini pun diunggah oleh akun abang underscore L ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Jadi ingat bahas pistol, Rizky Billar Lesti kejora sambil emot ngakak tuh persahabat ya. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Dari akun Instagram tujuh mengatakan, Sekarang udah punya pistol ya dek katanya tuh. Aduh ngakak banget ya kegesrekan dari Lesla Lover Masya allah Dan kita lihat juga persahabat ada komentar dari Husna 1417 mengatakan, ini di mana yang di bawah Min sai, katanya tuh ada jawaban di persahabat yang di bawah di rumah Leslar di Instagram Payen Payen Sai, katanya tuh persahabat ya, sepertinya di rumah Payen ya kita doakan untuk keluarga besar, mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia, kemudian disimak juga persahabat ya kita semua, untuk selalu mendukung karya-karya terbaik LA atau Leslar Entertainment dengan menonton vlog-vlog terbaru persahabat ya dan kita juga wajib untuk pecahin vlognya Abang Fatih saat menjunguk Baby Gin persahabat ini sedikit lagi pecah di angka 1 juta viewers kita doakan yang terbaik ya semoga semakin banyak dukungan yang diberikan kepada Leslar Entertainment kita berharap banget semakin banyak lagi support dan doa dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Berikutnya juga persahabat ya Ibu Siwi baru saja mengunggah sebuah postingan momen video call barang fatih Kali ini persahabat ya kita dibuat bangga juga oleh Abang L. Banyak sekali yang sayang, apalagi yang sayang emang luar biasa dari orang-orang hebat. Salah satunya seperti Ibu Siwi. Ini sayang banget sama Abang L. Persahabat ya Ibu Siwi pun ini menuliskan sebuah kalimat kis-kis abang El, wah masya Allah banget ya bangga dan sekaligus bahagia kepada al Alfati. Komentar banyak dibanjiri para sahabat jadi ya, di postingan ini. Yani dari akun Instagram Revalia Salasabila Putri mengatakan, masya Allah sehat selalu Ibu Siwi, sekeluarga dan Papa B, Bunda Leslie juga Abang Fatih, Amin masya Allah banget ya doa baik, selalu diberikan kepada Leslar, semoga doa baiknya juga. Tentunya berbalik ke yang mendoakan persahabat ya. Dan mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita nular ke kita semuanya. Amin. Dan masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Ben ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh